Doa permohonan jodoh Katolik yang baik dan benar. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikanmu kepada kami. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam menjalani hidup ini. Terutama dalam mencari pasangan hidup Berilah kami petunjukmu agar kami dapat menemukan Dan memilih pasangan hidup yang baik bagi kami Kami menyadari segala kelemahan hidup ini Maka kami menyerahkan semua rencana hidup ini kepadamu Tunjukkan dan dekatkanlah jodoh yang terbaik bagi kami agar menjadi pasangan yang bahagia, sesuai dengan kehendakmu. Ya Bapa, semoga lewat doa ini kami dapat kau bukakan jalan yang terbaik dalam menentukan pilihan hidup. Bimbinglah kami supaya dapat setia kepadamu, dan tegurlah kami bila suatu saat nanti terlalu jauh melanggar perintahmu. Jauhkan kami dari setiap kodaan dan mara bahaya dalam hidup yang kami jalani. Kami percaya dan yakin akan kehendak-Mu akan jodoh yang terbaik. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.